Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Aku mau bikin Mie kering Atau mie sedap goreng ya Ini bahannya ya Kita mau bikin mie sedap goreng Bahannya kita kasih 2 mie sedap goreng Kita mau bikin Mie ini menjadi kering Lagi ya teman-teman ya Ini kita Menggunakan bahan cuma mie Sama bawang ini mie sedap goreng ya ini kita kasih dua. ini mie nya kita remuk ya ini. Ini. Oke. oke teman teman ini udah siap ya wajannya ya teman teman kita kasih nyalakan api dulu pertama tama Okay, udah nyala teman-teman. Nih, kita kasih minyak. Si minyak secukupnya. Sekali minyak cukupnya untuk bikin kering. Siap, siap ya, teman-teman. Kita pertama kasih bawang, kita kasih bawang dulu sini. Ini bawang merah ya, nah. supaya lebih enak, kita kasih bawangnya lebih banyak. Bawangnya dikasih, serah ya bawangnya ini yang kalau mau enaknya kan berapa biji, terserah. Mau naik kecoklatan ya, teman-teman? Kita siap-siap ya. Kita masukkan mie ya, terlebih dahulu ini masih dapet ya. Kita harus halus kita masukkan kecap terlebih dahulu ya supaya lebih enak ini sama minyak sama bumbu kasih bumbu kasih kriuk hmm? kita haru-haru atau kita aduk-aduk kita ya Sampai merata Menjadi kecoklatan Lebih-lebih Renyah Ini mie Kita bikin mie kerin. Aduk hingga merata ya hmm Hmm Hmm Hmm Mmh -hmm.